A'udzubillahiminasyaitanirrojim anak KB Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin memulai dengan cara melihat kehidupan dengan yang sangat sederhana Awakmu KB ini mahasiswa kan berarti dilumkas dari Woe Indonesia Woh berarti BPNC yang wah pak Barat Jambi, itu gak ngelawan. Gue gue gak Jadi, naik kating ngomong sederhananya nih. Ojo sampai jadi wong sing lali godongi. Lali kembangi. Terus, ojo sampai jadi godong kembang sing lali rantingi Garuda Hani. Ojo sampai jadi dahan dan ranting sing lali. Wite, ojo sampai jadi wit sing lali. Oyote. Ojo sampai dadi oyot, sing lali lemahe Ojo sampai dadi lemah, sing kaeling bumi ini. Ojo sampai dadi bumi, sing kaeling tata suryani galaksi ini. Aras al-Adim alam semesta dan ojo sampai dadi alam semesta, sing lali karo sing gawe yang Maha Kuasa, yang Maha Menciptakan Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widhi, dan Sang Hyang Wenang. Allah. Alkoholik, albari, almsawir kayak gitu ya jadi kayak memang selawatan banjari ya itu kan tanda bahwa awakmu sebagai godong gak lali wite sebab seluruh benda-benda di alam semesta ini Pak Eko itu yang paling tinggi kualitas dan derajatnya itu namanya cahaya atau nur nur, ya? nur. Jadi Allah pertama kan menciptakan piar onok cahaya, cahaya itu kemudian disebul karena ke Gusti Allah, terus munyer munyer, terus ada yang memadat menjadi galaksi-galaksi. Aku takon onok ono pirang galaksi di alam semesta. Sing awak mengerti berapa galaksi Andromeda, Milky Way, Bima Sakti, apa meneh Onok pirong, sing anda kenal angkat tangan yang anda kenal dari ilmu modern dan pengetahuan mutakhir onok pirro galaksi di alam dunia ini pirro ini binten mas milky way andromeda bima sakti onok pirro kape maksud kau ya bapak kan harus jawa pirro piro, piro? piro. onok pirang galaksi bumi kan hanya bagian dari tata surya Tata surya menjadi bagian yang sangat kecil di pojokan dari galaksi Bima sakti. Bima sakti adalah bagian kecil dari alam semesta yang luas dan dia punya tetangga galaksi yang sangat banyak. Berapa galaksinya? Gantusin, ngerti angkat tangan. Menurut NASA berapa? Menurut pengetahuan astronomi modern berapa? Kan sing jawab ya Pak. Gantusin, jawab ya Sejauh ini yang dikenal itu hanya empat galaksi. Kau kandani, Wong Jowo Mbah Mamubian sudah menemukan 37 galaksi. 37 galaksi. Nek awakmu kepingin roh, engkau tak duduk di dalam tak tekak naowongi, cek iso sinau bareng-bareng. Tapi pengetahuan mengenai benda langit dan benda alam semesta aja kita itu dekadan atau ketinggalan zaman, buang modern, NASA, Amerika, itu ngerti namanya, apa tali moya. Sementara mbah-mbah kita sudah menyebut dengan namanya secara tartil atau detail 37 galaksi, dan mbah-mbah kita dulu sudah melakukan perjalanan lintas angkasa, lintas galaksi, lintas tata surya dan seterusnya. Jadi nanti banyak peninggalan-peninggalan di Kediri di daerah Kedu dan seterusnya yang misalnya di daerah Pinrang di Sulawesi itu ada runway apa runway pesawat yang panjang dan lebarnya itu sepuluh kali lipat lebih dari pesawat sekarang jadi kuwe Mbah Mbah zaman tadi Anda jangan minder janjana kini turunan wang pinter cuman kini goblok lah gitu lah kini, kini turunan wang sing was gitu tapi kini bebal Nah opus babi dari waskito kok jadi bebal, dari lantip kok sekarang jadi jadi, jadi gak lantip Lantip itu fatona nah coro kanjung nabi fatona Jadi satu ketajaman yang ketajaman melihat kehidupan, kejelian atau ke, ketepatan akurasi Melihat kehidupan yang dihasilkan oleh perjalanan tiga progresi dari Sidik amanah tablik terus kait oleh Fatona. Anak jadi awakmu kudu temenan Uribe. Nek rabi-rabi temenan, nyambut ke-nyambut ke temenan. Nek ngurusi banyak-banyak temenan ya. temenan kan, temenan itu nanti banyak petanya banyak, tapi pokoknya kudu temenan Setik namanya nek kanjeng Nabi terus ini konsetik. sedik kok gampang oleh bojo ini dagang kon laris, mereka kan amanah dipercaya orang, trust ya trust Entrusted, jadi naik jorok bisnis ya. Naik wis sitik dan amanah maka kita akan punya hak dan akan akan menjadi positif kalau kita melakukan tablik, itu pemasaran tablik itu apa penyebaran intisar intisar penyebaran segala sesuatu. Ya. Nah kalau anda sudah lulus tiga, tiga level tadi itu tiga transformasi dari sitik amanah sehingga tablik maka anda akan mendapat perkenan dari Allah yang namanya Fatona Fatona itu kecerdasan melihat sesuatu yang orang lain belum tentu melihat kita bisa menemukan sesuatu yang orang lain belum tentu menemukan itu namanya Fatona tapi romu Fatona lah anai waka kalon kulon gitu ya jadi sekarang kita ayo sinau temenan Mergo, Iki nasib kita ini ditentukan oleh dua tahun sekarang ini masa depan anakmu, adikmu, telur-telurmu, keluargamu akan ditentukan oleh dua tahun terakhir ini. Kalau saya bersyukur ada Pak Eko yang berpikirnya sudah punya visi jauh ke depan dan sudah berpikirnya sangat mendasar. Maka nanti nama beliau kita pakai untuk salah satu kunci atau pintu masuk ilmu yang akan kita eksplorasi bersama-sama malam hari ini. Beliau tadi sudah cerita mengenai betapa makmurnya, betapa kaya ranya Indonesia. Kau takkan kan dua pertiga dari Pak Eko dua pertiga Nusantara ini kan segoro ya re. kan kan tahu kerumun riwayatnya jadi suatu hari Gusti Allah lagi nyeluk, bril cibril ini bril gih entar nopo Gusti sih itu celurne konjokonjok mukon gawe ember kon ember terus malaikat malaikat itu kon gawe timbo naik cara kayaknya timbo tutu ember ya timbo ya sinti ngesokno sok nong ini, gila. ya Terus, kalau disebul dilebani, kesejahteraan. Kesejahteraan itu kan global, macam-macam. onok tambang, onok emas, ono, ono gen-gen, ono apa? Benih-benih, ono macam-macam, pokoknya dicampur, jadi sijin, di ember-ember. Terus, malaikat dikongkon, beli karaare, nang bumi, sokno itu. Kesejahteraan teko aku, gitu, kok rahman sokno nang bumi. Terus, malaikat turun ke sini, disokno nah Singkeseoan itu indonesia Nekon gak percaya kok tak kona dewi Jadi malaikat rame-rame ngesoi Jadi kan akhirnya tak lemahnya deklong, deklong Deklongnya apa pak? Apa bahasa indonesia ini deklong? Terus apa jenisnya? Deklong itu apa? Dekok dekok dekok jadi dari rata terus jadi jadi anak sing endek anak sing dugur ya. Nah sing endek iki sing jadi dikelong iki dua 3 dari seluruh tanah nusantara. Mergo kesoan banyu kesejahteraan dari Allah yang dituangkan oleh para malaikat. Terus engko saking akeh kesejahteraan di Indonesia terus anak sing Nyiprat-nyiprat nang Malaysia, nyiprat nang Vietnam, nyiprat nang Eropa, Mili, nang Rusia, dan seterusnya. Tapi pusat irodah Allah untuk mencederakan umat manusia itu adalah Indonesia. Jadi hari ini tolong Anda terima kalimat saya, Indonesia adalah atau Nusantara adalah pusat kemakmuran dunia. Bahwa ternyata saya saking goblok bisa ngurus kan gitu kan. Nusantara adalah pusat kemakmuran dunia. lial liat aku cipratan kalau kalau miline miline banyu kesadaran itu. Nah maka dulu mbah-mbah kita itu kemudian dulu ada negeri Atlantis yang luar biasa makmurnya di di Nusantara. Jadi kata Indonesia itu kan yang bikin seorang sosiolog dari Swedia. Ya. Jadi Indonesia itu ya rotok rotok gelak nanti wes duwe nduwe negara dhewe kudune karek kok jeneng-jeneng dhewe lha apa jenenge kok nyilih to wong Swedia. Wong kuwi jeneng Nusantara, mbok wis biyen kuwi gawe negara Nusantara Republik eh negara kesatuan Republik Nusantara lah enak sih. Lah kok Indonesia, Indonesia tu kan seorang sosiolog dari Swedia namanya sapa pak? Aukatahe, lengkapi ana nek kok kon ndoleki ning Google ana. Kata Indonesia itu berasal dari seorang dosen atau seorang sosiolog ahli ilmu sosial dari Swedia. Layok, ongkon iku negara-negara ngdeme lemah-lemahmu dewe, kok kok jenengi gak nganggu jenengmu dewe, Kok kon nyilit ke Eropa lak ngono. Itu aja kita sudah gelo gitu loh. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan sama Pak Eko akan mengubah Indonesia menjadi Nusantara Yoga. Terus bapak-bapak omek jenenge ya. Bak Gento, Bak Kartul, Bak -ba -ba -ya. Sehingga penting araknya api, ragaklah nguna, bender ragaklah nguna. Terus kadung jenenge Indonesia, wis, ba -ba -wis. Terus setelah Atlantis, setelah Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Menyebar anak cucunya sampai ke Israel, sampai ke Arab, sampai ke Afrika, sampai ke mana mana Kemudian di Indonesia, mbah-mbah kita, orang-orang yang was kita, yang mendapat fatonah dari Allah, itu mendirikan Candi Boro, Budur sekarang barobudur itu urusan pariwisata atau padahal dia urusan urusan ketuhanan Borobudur itu urusan alam semesta dan allah jadi naik itu saya takandani biar catra catra c a t t r a Duduk cakra ya catra t Taek tra ya Duduk tapi kayek ya catra catra itu semacam cungkup di puncaknya Candi Borobudur yang merupakan antena. Antena untuk menyerap gelombang kesejahteraan dari langit. itu. Dan dulu disiplinnya Borobudur itu untuk tawaf tapi arah jarum jam. Jadi jenenge itu putaran paradaksina. Jadi kalau putarannya itu sesuai dengan jarum jam. Nengen -neng ini kira Itu berarti energi yang diserap itu dari atas ke bawah. Enggok naik keabah lah ini ya. Tawafeya, itu berarti kamu mengembalikan energi dan kesejahteraan di bumi ini kepada Allah. Berarti naikkan lungo kaji itu, kesadarannya adalah ilaihi hirojiun. Semua akan kembali kepada Allah. Ojuk lungo kaji mergoh cek hati kank, -kank, kank, KPK, ojuk lungo kaji mergoh kepingin munggah jabatan, ojuk lungo, lungo kaji karena ingin lebih kaya, dan seterusnya. Naik haji itu kesadarannya adalah untuk mengembalikan dengan rasa syukur seluruh limpahan dari Allah ini kepada Allah. Allah kembali ilahi, rojion. Jadi Borobudur itu innalillahi, kemudian Mekah itu, apa itu, wa, wa inna ilahi rojion. mbak mbak kita sudah tahu sejak abad 56 dulu pak, gitu loh sudah tahu. Kemudian saiki awakmu dateng Google Map ya, ukuran bujur bujur lintangnya, koordinat titik tengahnya itu, nek Borobudur itu misalnya nih baru bodon anggap tuh kondil baru bodon gini, nek Taj mahal di India gue reni, re, seret munggah ini, atau cukur sekitar 40 derajat lebih. Terus dari apa? Taj mahal nang kak baikku gak gak kak mudon nemen, ya nek ini kita, nek didik tak mudon ini, jadi paling 5 sampai 6 derajat. Saya memaknanya gini, untuk mencapai kesejahteraan dunia itu harus pakai perjuangan teknologi, ilmu pengetahuan, seterusnya luar biasa, sehingga harus curam ke atas. Tapi kok untuk kembali kepada Allah, untuk ilaihi roji'un, untuk rodiyata madhiyah di hadapan Allah itu, kamu tidak harus hancur dulu. Jadi tidak harus curam ke bawah. Awakmu sogeh maniwunu buswargo ya iso. Amu tadi pejabat tinggi mengandung brosur. Harga jasa itu tidak harus hancur dulu. Nah, Indonesia ini punya kecenderungan untuk hancur di Kait. Insaf lah, Kak Enggak. Enggak. Nah, iso usah husnul khotimah, po Sejak awal sudah husnul gitu loh. ngerti husnul khotimah. Mulai saya di Indonesia, Wanita orang mati kan. Dungon nih. Mudah-mudahan husnul khotimah. Berarti nuduh doang, yuk. Biar enggak welek, nemen. Mukum gue, saiki husnul mudah-mudahan masyao bihan elek sehiki endingnya api nge-nontak jadi itu kan jani ngelarani hati wong sing mati karo keluargani itu ojok, jadi ojok ditonggannya mudah-mudahan khusnul khotimah lo kecili cili dah wes kok ket wes api, jadi dia tidak khusnul khotimah dia khusnul hayat dia khusnul hayat mudah-mudahan seluruh hidupnya itu oleh Allah dipandang sebagai baik kan gitu, jadi khusnul hayat ojok khusnul khotimah berarti ngarani wang itu bihan tatu dati maling itu kan gitu jadi doa kurni itu itu yang Pak. Kan, gitu. tapi bang Indonesia gak sadar itu anjani anjani, anjani apoh, krak, yisini, kan, gitu. Oke. itu nanti kita kita akan perjelas antara rute antara borobudur tajemahal terus neng ka'bah ka'bah itu mengembalikan seluruh limpahan dari Allah ini kepada Allah kembali ilahi rojinu sebenarnya dari dulu itu tidak perlu sekarang Pak dari dulu Indonesia sudah merupakan kemakmuran pusat kemakmuran dunia jadi seharusnya setiap raja setiap presiden itu punya pandangan yang mendasar mengenai itu nah nanti kita akan sampai ke nama beliau jadi nanti jadi saya nanti ingin ada tiga orang misalnya Ketua Senat, mahasiswa lagi organisasi ini, Senat ya, Nek, BEM. saya minta ketua BEM, saya minta dua orang lagi tokoh mahasiswa bapak, ya? tak jaluk maju nang Arab, untuk membuka pintu dialog diantara kita ngono ya, tapi nanti setelah kita buka, nah, sekarang kita buka dengan kayak kanjeng, awakmu malah selawatan, mas? Banjar, opo sebabnya selawatan sebab awakmu gak glem lali kalau sangkan parantoh, bahwa Wes apa ten niki Kanjeng Nabi? Aku takon Kanjeng Nabi jek urip ta wis mate? Eh? Kanjeng Nabi ku wis wis gak ono ta jek ono. mati ta jek Nah, definisi kita tentang mati dan hidup itu membingungkan diri kita sendiri. Diarani jek urip wong wafat, wis mati. Diarani diarani wis mati wong kita selawatan untuk beliau sampai hari ini kan gitu jadi kita harus membenahi kembali sing jenengi uripku kuya apa mati kuya apa gitu jadi misalnya orang, -orang mati murga covid terus disukurno tapi aku takon opo mati ku elek apa api mati ku elek ngunut lah sih jadi uang sing gak kenaiku ya mungkin api sing kenek ya mungkin api tergantung cara pandang Allah lak lah wong sing gak mati covid iku ya api alhamdulillah wong sing mati mergokovid iku ya isu api dan kita alhamdulillah isuai gitu meskipun yocok terus marani di rumah duka terus alhamdulillah rabbil alamin sambian mati yocok ngono yo. yocok goblok koyo ngono ya, ya tapi pokoknya pandangan kita mengenai hidup dan mati itu harus kita benahi karena anda ini anak-anaknya orang modern, anak londo anak Ewong Barat, anak globalisasi, anak Renaissance. Itu pandangan mengenai mati dan hidup itu menurut saya cacat dan meleset. Maka kita mulai malam Kudu Sinau naomenerek mati gue apa ora apa? Nek Wong jawab biar ngomong mati sak jeruneng urep. Apa maksudnya mati sak jeruneng urep. Jadi nanti kita belajar banyak tentang itu termasuk termasuk yang dijelaskanlah beliau ini ingin ingin menghadirkan kembali kita tuh pernah pernah jadi superpower loh di dunia. Kita tuh pernah jaya loh. Kita tuh pernah menjadi the supreme nation in the world gitu loh. Ya. Nah, aku seneng arah-arah selawatan Makan, itu kan bukan soal sektor bukan soal pembidangan tapi kan mergawakmu sadar bahwa korekmu ini diapa-apapun no enggak isomel buswargo nengak mergokan yang nabi ya tak misalnya awakmu saya ini melbuswargo nengak dihitung-hitung kelakuanmu ini cocok tak aku tak kare eh, kira-kira lulus tak lulus tak kare melbuswargo aku ya enggak lulus dapur gue ya jadi kian ini gak pantas pantas-pantasnya si melbuswargo cuma karena ada klausul wasilah pada melalui kanjeng Nabi jadi atas wibawa dan atas cinta Allah kepada kanjeng Nabi Rasulullah SAW maka kita punya kemungkinan masuk surga Benar? itulah itu makanya yang saya sebut selawatan yang kan itu seibar buah yang tidak lupa kepada daunnya daun tidak lupa kepada rantingnya ranting tidak lupa kepada dahannya dan tidak lupa kepada pohonnya, pohon tidak lupa kepada akarnya Sampai ke tanah, sampai ke bumi Karena tanah kalau bumi sejil no, Tanah kalau bumi sejil Kalau tanah itu kan skalanya saja kan tidak sama dengan bumi Hakikatnya dan substansi fungsi dan maknanya juga berbeda Jadi salah satu kata yang oleh Allah menurut saya ya Tolong para sarjana membantah, kalau itu tidak benar. Yang menunjukkan dulu, Allah mengajari Adam, Pak. Eko. Itu, maka Allah mengajarkan kepada Adam setiap kosakata dari setiap benda, nama-nama benda-benda semuanya, kemudian. Adam menuturkannya atau mendemonstrasikannya kepada para malaikat. Nah, opo itu kata-kata yang Allah mengajarkan itu gitu loh. Nek Sukowidodo kan singgai jenenge bapake, eh. gitu. Aku singgai jenenge bapakku. Indonesia singgai jeneng sosiolog, Swedia dan seterusnya. Tapi, tapi ada kosakata dalam kehidupan kita yang mungkin dulu itu dari Nabi Adam dan Nabi Adam diajari Allah langsung. Itu apa saja? Seandainya ada penelitian apa? Iku? Aku menduga misalnya ini, Pak Mater. Bahasa Inggrisnya Bumi apa Pak? Earth, Earth. Bahasa Jermane, Jerman Londo Podo World, World ya. Yeah. Earth ya. Yeah. Bahasa Arabnya apa Mas? Bahasa Arabnya Bumi. Ar, Ardhun. Podo Takare, Earth, karo Earth, Podo Takare, ya satu-satu substansi earth, art, bodoh. nek Jawa, bumi apa? arti arti a r arti itu di dalam bahasa Jawa tradisional itu namanya bumi Pak gitu. jadi saya itu penasaran selalu mencari apa ya kosakata dari Allah yang kepada Adam diajarkan kemudian menjadi bahasa di dunia Salah satunya menurut saya art itu, itu mesti Gusti Allah Dewi Sing jeneng tentang bumi, itu, dan seterusnya. Dan ini kita bisa eksplorasi, nah, sekarang gini, saya bersyukur karena tadi dimulai dengan selawatan Banjari tadi, dan Banjari itu termasuk yang saya kagumi ya, Haji Zay, almarhum, Guru Zay ini dulu saya teman di rumah sakit, salah satu rumah sakit Surabaya waktu beliau akan meninggal dulu, dan seterusnya. Itu bagi saya bukan soal selawatannya enak apa enggak. Nomor satu adalah bahwa sebagai buah, Anda tidak lupa kepada daunnya. Anda menisbahkan dirimu pada alur sejarah dengan daun, sampai ke akar, sampai ke tanah, sampai ke bumi, sampai ke pencipta alam semesta. Kan begitu? Jadi itu yang namanya. Itu yang namanya nanti kita sebut ekosofi, nanti kita ngomong. Nah, sekarang kita mulai dulu sebelum saya minta tiga orang dari mahasiswa. B, B, B, BPNS BNS, BPNS, BPNS Karena kita mulai dulu, kita juga ingin menisbahkan bahwa bahkan iku dosen, bahkan iku rektor, bahkan iku tukang ojek, bahkan iku pedagang keringan, kan sejarah ipodo, sejarah ipodo. Awamku ya menungso onok singgawe ona asal Nah, saya sama Kiai Kanjeng ingin meneruskan teman-teman yang selawatan Al Banjari tadi dengan satu pambuko. Ya satu solawat, kemudian baru kita diskusi habis itu bisa merokim solawat Muhammad.